Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita mendapatkan kabar spesial banget ya vitamin juga untuk warga Konoha dari vlognya Rizky Bilar yang sudah mengup video nih momen Baby L berkorban ya video call antara Pop Dance dengan Baby L. Masyaallah banget ya masih baik aja udah bisa berkurban tuh Abang Fatih luar biasa video call dengan Rizky Bilar dan Lesti yang sedang berada di Singapura persabat ya kita doakan mudah-mudahan keluarga Leslar bahagia selalu dan selalu diberikan kemudahan segala urusannya momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti underscore Lesla lovers kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, Abang luar biasa banget ya Keluarga yang sangat bahagia kita melihat pun Merasa sangat bahagia sekali Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti kita semuanya Amin Berikutnya para sahabat disimak juga Ini ada postingan dari Instagramnya Aabreni Mulyana Sofian Mengunggah foto BPL dan Bunda Lesti Kejora Saat menyaksikan pertandingan MU Versus Liverpool Tim kesayangan Bunda Lesti dan Papa Bilar Semalam Dan kita selapok dengan kalimat Yang diposting oleh Aabeni Senyum aja bang, jangan ditahan-tahan Katanya tuh, wow dukungan Ada juga dari Aabeni ya Yang pecinta nih, Barengan dengan Lesti dan Abang El Masya Allah Mudah-mudahan kebahagiaan selalu kita rasakan kita dapatkan dari idola kesayangan kita ini Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesnar SIG Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan WKWK WK, AAB ini happy banget nih katanya tuh Aduh Papa Bilar yang sabar ya Mudah-mudahan tim Papa Bilar bisa menang di lain kesempatan ya. Karena semalam itu hanya pramusim saja Kita lihat juga di tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan, salah satunya dari akun Astutik2005 mengatakan Masya Allah, Astaga Wak Benny happy banget, full 100% di atas angin Wak Benny happy-nya, karena adik dan ponakannya satu tim dan apakah ini final? bahwasanya Abang El jagoannya emi Hmm, bapak B mohon maaf, harap sabar katanya tuh. Wow, banyak yang dukungan untuk Abang El dan Bunda Lesti, Masya Allah. Kemudian, persahabat disimak juga di Unggan IGS, Ibu Harsiwi Ahmad 3 jam yang lalu. Memposting foto kebersamaan dengan Lesti Rizky Bilar, Abang Fatih, bersama sang suami juga. Dan di postingan ini, kita salvo juga dengan kalimat yang diposting oleh Ibu Siwi: "Happy birthday, Kakak Bilar. Semoga panjang umur, segera terwujud keinginannya, dan selalu menjadi yang terbaik untuk keluarga, terutama Bunda dan Abang El. Love Mama Siwi, masya Allah, banget ya, kita bangga." Masya Allah, mudah-mudahan ya selalu banyak orang baik yang mendoakan. Ini juga suatu kebanggaan untuk warga Konoha, ibu Harsiwi Ahmad, selalu sayang, selalu mensupport, dan mendoakan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, disimak juga persahabat di fashionnya Abang Fatih untuk outfit yang dipakai oleh Abang El memakai baju mu. Persahabat ya, untuk harga baju sepak bolanya Baby El itu dibanderol Rp100.000 namun kita salvok dengan harga kaos kakinya baby L persebat yang merek Gucci dibanderol seharga Rp1.424.477. Wow. Satu setengah jutaan hampir nih Persahabat ya untuk harga kos kakinya BBL saja luar biasa Semoga berkah barokah dan selalu Diberikan kelancaran rezeki idola kesayangan kita amin Mudah-mudahan juga persahabat rezeki idola kita Bisa nular ke kita semuanya Amin ya, robal alamin. robbal Kemudian disimak juga info untuk warga Konoha Yuk jangan lengah Kita gas terus voting Bunda Lesti di aplikasi Jukes Karena Bunda Lesti kejuara Masih di bawah veteran peto, dan anet persahabat ya. Yuk, sama-sama kita buktikan. Mudah-mudahan idola kesayangan kita semakin banyak lagi dukungan yang diberikan. Tetap optimis, tetap semangat, dan support karya-karya terbaik idola kita. Masih menunggu cindukan terbaru. Kabar baik dan vitamin bahagia yang akan disuguhkan oleh Lesti dan Bilar selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Leslar. Tentunya, ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.